Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan karir seorang Aris di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Juli tahun 2020 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan Juli Tahun 2020 pertama support energi kepada kesehatan Aris selanjutnya support energi kepada keuangan Aris selanjutnya support energi kepada karir seorang Aris dan selanjutnya support energi di dalam hubungan asmara seorang Aris di bulan Juli Tahun 2020 jika suku energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau memperkuat suatu ramalan Zodiac Aris di bulan Juli tahun 2020. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Aris adalah Seven of Swords ataupun 7 Pedang. Secara umum. Ini diartikan ingin melangkah ke depan, namun mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan. Dan di sini juga dikategorikan kesehatan seorang Aris di bulan Juli tahun 2020 kesehatannya ingin membaik, kesehatannya mulai pulih. Namun di dalam satu sisi ia sering mengingat masa lalu ataupun mengingat sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya sehingga ia akan susah tidur dan susah mukon. Dan di sini juga dikategorikan kesehatan Aris mulai membaik di bulan Juli tahun 2020 namun di satu sisi ia mengingat masa lalu sehingga kesehatannya akan sangat pelan untuk membaik namun tidak secepat yang ia harapkan dan di sini juga kelihatan seorang Aris ingin melangkah maju dari masa lalu namun ia selalu teringat sehingga akan mempengaruhi kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik offshore Cara memperbaiki opsi itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini kesehatan seorang aris ia mulai pulih di bulan Juli tahun 2020 dan kesehatannya mulai membaik di bulan Juli tahun 2020. Namun kesehatannya membaik sangat pelan nam itu dikarenakan ia selalu mengingat masa lalu sehingga di suatu malam ia sangat susah tidur. Dan di sini seseorang aris didukung oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk memperbaiki kesehatannya di bulan Juli Tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Ais di bulan Juli Tahun 2020 adalah six of pentacles ataupun 6 koin Secara umum, Six of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan sehingga ia mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang tepat. Jadi, untuk keuangan seorang Aris di bulan Juli tahun 2020, keuangannya akan meningkat dan keuangannya sangat baik di bulan Juli tahun 2020. Sehingga di bulan Juli nanti seorang Aris bisa berbagi rezeki kepada orang lain dan bisa membagikan dalam segi hal materi kepada orang yang membutuhkan. Di bulan Juli juga seorang Aris betul-betul memperhatikan orang yang membutuhkan bantuan dan memperhatikan orang yang tidak membutuhkan bantuan, namun di satu sisi harus mendapatkan keputusan yang tepat untuk berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Jadi pada intinya keuangan arus di bulan Juli tahun 2020 meningkat dan semakin membaik. Untuk support energi di dalam kategori keuangan arus adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, bahkan yang lebih tua daripada seorang harus sendiri. Jadi di sini kelihatan Aris kondisi keuangannya berkecukupan di bulan Juli tahun 2020 sehingga ia bisa berbagi dan membantu orang yang membutuhkan. Dan di sini ia mendapatkan dukungan dari seseorang yang sangat dewasa ataupun yang sangat dihormati Aris dan memberikan masukan kepada seorang Aris untuk membantu sesama yang membutuhkan. Selanjutnya kita ke kartu karir seorang aris di bulan Juli tahun 2020, kartunya adalah 6 of 1 ataupun 6 tongkat Secara umum, 6 of 1 itu diartikan pencapaian kemenangan ataupun berada di puncak karir tertinggi Jadi untuk karir pekerjaan seorang aris di bulan Juli tahun 2020, karirnya semakin baik, pekerjaannya semakin baik Dan ia berada di puncak karir tertinggi selama tahun ini dan di bulan Juli nanti seorang Aris adalah seseorang yang bijak dan bisa dijadikan calon pemimpin di dalam suatu perkantoran ataupun suatu pekerjaan di bulan Juli tahun 2020 dan disini juga kelihatan seorang Aris adalah sosok yang bijaksana di bulan Juli yang sering berbagi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan dengan ditandai dengan six open tackle dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik off cup, secara umum kenaik off cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini, pekerjaan seorang harus di bulan Juli tahun 2020, serta karir seorang arus di bulan Juli tahun 2020 berada di puncak tertinggi, yang didukung dan disupport serta dimotivasi oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang harus di bulan Juli, kartunya adalah ten of cup ataupun sepuluh piala secara umum ten of cup itu diartikan kita dapat membangun rumah tangga ataupun membangun kebahagiaan bersama pasangan jadi di sini kelihatan asmara seorang Aris di bulan Juli tahun 2020 ia sudah mulai merencanakan bersama pasangan untuk membangun suatu rumah tangga ataupun ke jenjang yang lebih serius dan di bulan Juli nanti kelihatan juga seorang Aris akan memimpikan suatu keluarga yang sangat bahagia bersama seorang pasangan dan menceritakan kepada pasangan Sehingga pasangan memberikan respon yang positif kepada seorang aris untuk membangun hubungan yang lebih bahagia dan yang lebih serius di bulan Juli tahun 2020 Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of One secara umum page itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi sini kelihatan asmara seorang aris di bulan Juli tahun 2020 seorang aris dan pasangan akan berencana untuk membangun suatu hubungan rumah tangga ataupun membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dengan bertujuan mendapatkan tegak turunan yang disimbolkan dengan page one, yang artinya anak yang usianya di bawah 15 tahun dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit Secara umum The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri Ataupun mencari suatu tempat untuk bersandar yang membuat kenyamanan hati Jadi jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kesehatan seorang arus Menggambarkan Seorang Aris selalu mengingat masa lalunya dan kesehatannya mulai membaik dan kesehatannya membaik maju secara perlahan Itu dikarenakan ia mengingat masa lalu yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk bangkit dan melupakan masa lalu Dan The Hermit sini menggambarkan seorang Aris perlu mencari ketenangan diri ataupun mencari sandaran hati untuk mendukung dan memperbaiki kesehatannya yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya jika kartu keuangan seorang Aris kita gabungkan dengan The Henry. di sini menggambarkan keuangan seorang Aris semakin membaik di bulan Juli tahun 2020 dan ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan yang didukung dan diberikan masukan oleh seseorang yang lebih dewasa yang dihormati oleh seorang Aris dan The Hermit disini menggambarkan ketenangan seorang Aris di bulan Juli terhadap kehidupan itu didukung penuh oleh keuangan yang sangat meningkat dan membaik di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu karir kita gabungkan dengan The Hermit sini menggambarkan karir Aris sedang berada di puncaknya di bulan Juli tahun 2020 dan ia bisa berbagi pekerjaan kepada seorang yang membutuhkan pekerjaan yang ditandai dengan kartu Six of pentacle yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan The di sini menggambarkan dan mengartikan pekerjaan dan karir Aris itu akan semakin tenang apabila mendapat bantuan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk mengerjakan dan membantu Aris di dalam segi pekerjaan dan karirnya dan jika teknik kita gabungkan dengan kartu asmara seorang aris menggambarkan, seorang aris akan memulai merencanakan hubungan yang lebih serius kepada pasangan dan mulai merencanakan pernikahan di bulan Juli tahun 2020 dengan bertujuan mendapatkan keturunan, yaitu disimbolkan dengan simbol page of one", yaitu anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini, The Hermit menandakan kenyamanan ketenangan hati didapatkan oleh seorang aris bersama pasangan di bulan Juli.